Banyak ahli yang membahas tentang bumi dari berbagai sudut pandang. Berikut adalah beberapa contoh ahli yang terkait dengan bumi. Ahli Geologi Ahli Geologi mempelajari struktur, komposisi, dan sejarah bumi. Mereka menggunakan bukti geologis untuk memahami bagaimana bumi terbentuk dan bagaimana ia berevolusi selama jutaan tahun. Ahli Astronomi Ahli astronomi mempelajari planet, bintang, dan objek langit lainnya di alam semesta, termasuk bumi. Mereka menggunakan teleskop dan teknologi lainnya untuk mempelajari bumi dari sudut pandang astronomi. Ahli ekologi Ahli ekologi mempelajari hubungan antara organisme hidup dan lingkungan mereka, termasuk di bumi. Mereka mempelajari interaksi antara makhluk hidup di bumi dan faktor lingkungan, serta cara manusia dapat mempengaruhi ekosistem. Ahli Meteorologi, ahli meteorologi mempelajari atmosfer bumi, termasuk cuaca dan iklim. Mereka menggunakan data dan model untuk memprediksi kondisi cuaca dan iklim di masa depan dan membantu manusia untuk mempersiapkan diri menghadapi bencana alam yang terkait. Ahli Lingkungan, ahli lingkungan mempelajari hubungan antara manusia dan lingkungan, termasuk di bumi. Mereka mempelajari cara manusia mempengaruhi lingkungan, serta cara untuk memperbaiki dampak negatif tersebut dan menjaga keberlangsungan bumi untuk generasi yang akan datang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tokoh-tokohnya. Berikut adalah beberapa tokoh yang terkenal dalam bidang yang membahas tentang bumi: karosagan. Sagan adalah seorang astronom, astrofisikawan, dan penulis buku-buku ilmiah yang terkenal. Ia sangat terkenal karena upayanya dalam memperkenalkan ilmu pengetahuan ke masyarakat umum. Salah satu bukunya yang terkenal adalah Palette Blue Dot, yang membahas tentang bumi dari perspektif astronomi. James Lovelock James Lovelock adalah seorang ilmuwan dan penemu teori gaya. Teori gaya menyatakan bahwa bumi adalah sebuah sistem yang terintegrasi dan saling terhubung antara organisme hidup dan lingkungan fisiknya. Lovelock juga mengembangkan konsep biosfer yang menunjukkan bahwa semua makhluk hidup di bumi saling terkait dan tergantung satu sama lain. David Attenborough, David Attenborough adalah seorang naturalis dan presenter televisi yang terkenal karena karya-karyanya dalam dokumenter alam. Ia telah memproduksi banyak film dokumenter tentang keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup di bumi, serta menyuarakan isu-isu penting tentang konservasi dan perlindungan lingkungan. Rachel Carson, Rachel Carson adalah seorang penulis dan ahli biologi kelautan yang terkenal karena bukunya, Silent Spring, yang membahas tentang dampak negatif pestisida terhadap lingkungan. Buku ini memicu gerakan lingkungan dan mempengaruhi pengembangan undang-undang lingkungan di Amerika Serikat. Al Gore Al Gore adalah seorang politikus dan aktivis lingkungan yang terkenal karena karyanya dalam mempromosikan kesadaran akan perubahan iklim dan memperjuangkan upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Ia juga memproduksi film dokumenter *An Inconvenient Truth* yang membahas tentang perubahan iklim dan dampaknya terhadap Bumi. Itulah beberapa tokoh terkenal yang membahas tentang Bumi dari berbagai perspektif. Karya-karya mereka telah memberikan kontribusi besar dalam memahami Bumi dan peran manusia di dalamnya, serta menginspirasi.